memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya. Baiklah persahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Ada sebuah kabar yang sangat membahagiakan nih untuk kita semua dari L2W persahabat ya. Ini menginfokan bahwa bakal ada project Spot Les di Wow. Masya Allah banget ya, kita dibuat bahagia dan bangga lagi nih Jadwal serempak akan dibagikan dalam waktu dekat Tuh, persahabatnya jadwal serempaknya Akan dibagikan dalam waktu dekat oleh L2W. Disimak di kalimat caption yang dituliskan Selamat pagi, awards telah usai Nantikan Project SPOT TV yang akan kami share dalam waktu dekat Project yang sudah direncanakan dan sempat terhenti beberapa waktu yang lalu Wujudkan mimpi kita Lesti Kejora on New York Wow, masya Allah banget ya Yuk sama-sama kita buktikan Dan wujudkan mimpi kita semua warga Konoha Lesti Kejora bisa terpampang nyata di New York Kita doakan, mudah-mudahan Leslar mendunia dan go internasional Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan Yani dari akun Star Voting Team mengatakan, oke, okay, project yang sempat tertunda selama satu bulan, lamanya, waktunya kita up lagi, semangat. Persabat, kasih semangat lagi nih. Ada juga komentar lain diberikan uh, dari akun Instagram, Make skor Tamsil mengatakan, Bismillah, Alhamdulillah, semoga lancar, Amin. Insya ya, support dan dukungan semakin banyak dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga ada bukan spesial yang kita dapatkan dari Leslar saja Ini mengunggah sebuah postingan kalimat Banyak orang yang terhibur dengan adanya Leslar Banyak orang yang bahagia dengan adanya Leslar dan banyak orang yang juga mendapatkan pelajaran dari kehidupan mereka. Leslar, dan meski begitu, akan selalu ada yang tidak suka. Itu biasa. Kehidupan manusia, fokus saja pada yang positif positif saja. Ini kalimat yang sangat luar biasa juga, persahabatnya, yang kita dapatkan. Masya Allah, untuk yang tidak suka, persahabatnya, maupun suka, itu hal yang biasa. Kita belajar tentunya, untuk positif, mudah-mudahan persahabat kita sebagai fans sejati tetap solid dan kompak selalu mendukung yang terbaik apapun itu buat idola kesayangan kita Bunda Lesti dan Papa Bilar. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan. Salah satunya dari akun llsl 41 mengatakan, fokus saja sama orang-orang yang tentunya sayang dan selalu mendoakan dan mendukung Leslar. Yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang selalu neting, hempas pembenci, terus berbuat baik, dan terus berkarya. Tuh, ini luar biasa. Respon yang sangat positif. Mudah-mudahan persahabatnya Leslar selalu tetap berkarya dengan baik Dan menampilkan karya-karya yang sangat luar biasa untuk kita semua Berikutnya persahabat ada momen spesial juga yang kita dapatkan Ketika Papa Bilar setelah selesai main bola Persahabatnya langsung dikerumunin oleh wartawan Papa Bilar pun menyampaikan sebuah kalimat nih Maaf ya mas wawannya Tentunya saya lagi lemas katanya tuh persahabat kasihan juga ya sama Papa Bilar setelah main bola, capek langsung dikejar-kejar oleh wartawan. Mudah-mudahan Bapak Bilar selalu sehat, selalu bahagia juga, dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan. Momen ini pun repost kembali oleh akun Sendal Putih, underscore Bilar. Ada kalimat kalsun juga yang dituliskan. Yang sabar ya mas dan Mbak Wawan, kakak capek habis main bola. Tuh persahabat ya, Papa Bilar lagi capek banget habis main bola. Dan kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan Banyak juga respon yang diberikan Yani dari akun Bunda Lala 2 mengatakan Emang ya Bapak Bitu itu manis dimanapun dia ada pasti dikerubutin semut Canda semut, weka weka <guluh> Ini sih cute banget ya Doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita untuk kabar berikutnya, persahabat, perhatikan ada unggahan spesial juga nih dari Pak Ferry Fernandes. Unggahan kemarin yang mengunggah atau meripas kembali unggahan dari Kak Rangga Syahid. Kak Rangga Sahid ini sebelumnya mengunggah juga persahabatnya postingan Leslar yang sudah mencapai 1 juta subscriber. Dan kita lihat nih, persahabatnya Pak Ferry juga meripas kembali unggahan dari Kak Rangga Syahid. Ini luar biasa ya, karena Pak Ferry juga ini tentunya ...menjadi bagian dari Leslar yang pertama kali tim produksinya. Ini sih Masya Allah banget pas Sahabat ya. Kita semakin bangga, semakin bahagia juga kepada tim... ...yang selalu tetap solid dan selalu kompak. Memberikan kejutan-kejutan dan vitamin-vitamin bahagia untuk kita semua. Tetap support, tetap tentunya kita harus dukung yang terbaik. Mudah-mudahan Leslar tim juga selalu memberikan kabar dan kejutan terbaru... Untuk kita semua Masya Allah banget ya Ada Pak Fieri dan ada juga Persahabat ya Nama lainnya yang diting oleh Karangga Syahid Kita doakan mudah-mudahan tim Tetap kompak dan selalu Solid Kita masih menunggu kejutan lain Dan kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik Terbaru terupdate dan terhangat Berikutnya